Uh, siang ini kita bakal belajar Korean Garlic Cheese Bread ya. Tadi kering, sekarang kayaknya agak basah-basah gimana gitu ya. Uh, ini teman-teman. Uh, jadi kalau dari aku sendiri nih, ini suatu hal yang menarik ya. Tadi kan di awal mbak Violetta sempat bilang kalau tren cookies and chip dia lagi naik juga ya. Uh, aku nggak tahu apakah Korean Garlic juga sedang naik atau enggak tapi ada hal yang menarik nih teman-teman jadi sebelum pandemi aku suka ke bretok teman-teman jadi di bretok waktu itu seingetku nih belum pernah ada yang namanya Korean garlic cheese bread jadi mereka nggak jualan itu ya e, 7 bulan berlalu aku karena sering WFH jarang keluar takut juga ke mall karena di rumahku ada komorbid ya kemarin banget aku ke bretok dan ternyata mereka udah mulai jualan Korean garlic cheese bread gitu ya. Jadi mungkin memang trennya naik ya. Mungkin nanti bisa. Uh, ini ya Kak Violeta, apa namanya, dikonfirmasi lagi kalau ternyata aku salah. Jadi uh, semoga ini juga bisa jadi inspirasi bisnis teman-teman semua ya. Uh, anyways, sebelum mulai aku mau mengingatkan lagi nih teman-teman untuk mengikuti sesi di besok hari dan di eh sorry hingga uh, hari ketiga karena nanti di akhir kalau teman-teman ikut acara Great Edu emang sering gini sih ya ada giveaway uh, giveaway OVO saldo OVO sebesar 100 ribu untuk empat teman-teman yang beruntung nah nanti gimana cara dapetinnya keterangan lebih lanjutnya bakal dikasih tahu lewat whatsapp grup ya but meanwhile uh, mungkin yang bisa teman-teman lakukan setelah kelas ini adalah mempersiapkan kuenya nih jadi hari ini udah belajar cara bikin cookies and chips dan korean garlic cheese bread kalau memang sempet malam ini dibuat gitu ya nah itu besok bagus banget teman-teman karena bisa langsung mengaplikasikan foto, gimana caranya moto cookies uh, and chip dan korean garlic cheese bread in a very aesthetic way ya. jadi kayak yang ala-ala instagram gitu nah uh, nanti di hari yang paling terakhir teman-teman juga uh, akan kita ajak untuk mengupload jadi udah belajar cara bikin kuenya foto, terus nanti teman-teman di hari terakhir bakal diajarin buat copywriting yang oke okay, ya dan konten-konten instagram yang oke okay nah nanti di hari terakhir teman-teman akan upload uh, kalau diupload nanti juga mention beberapa uh, orang uh, nanti baru dari grade edu akan menentukan siapa yang sekiranya bisa dapat OVO tadi ya oke okay. uh, anyways teman-teman besok kelas dimulai jam 10 sama seperti hari ini ya info lebih lanjut di whatsapp group nah uh, biar nggak lama-lama lagi Halo Mbak Violeta, halo sudah bersama kita ya, Mbak? Sudah makan siang, Mbak? Sudah oke, okay, baik Mbak Violeta. Waktu dan tempat dipersilahkan. Thank you, thank you, thank you. Ada beberapa nama yang aku lihat masih setia nih di kelas kedua ini. Thank you, thank you, thank you. Siapa lagi? Oke, okay. gimana udah pada istirahat kan ya? Udah refreshing, udah searching-searching. Nah, aku mau sharing sama kalian kalau Korean Garlic Cheese Bread ini ada uh, adalah menu yang apa ya? Aku tuh pilih menu ini karena itu lagi digemari kan. Udah uh, tem apa anak-anak muda pada suka, nilai jualnya juga juga ada ya maksudnya dibilang tinggi juga enggak sih nilai jualnya, cuman maksudnya digemari, diprefer, gitu. Jadi kalau teman-teman berniat untuk jualan ini, semoga, semoga banyak yang beli. Cuman di pelatihan yang kedua ini, sebenarnya eh, pelatihan kemenunya itu sedikit aja sih. Yang aku fokuskan pelatihannya itu gimana caranya kalian bikin roti, gitu. Karena Aku kalau bikin Korean garlic cheese bread, itu rotinya aku bikin from scratch, benar-benar dari nol gitu, dari tepungnya itu campur sendiri. Jadi, kan ada tuh ya orang-orang yang jualan Korean garlic cheese bread, rotinya udah bentuk ban, dia beli, terus dia score sendiri, terus baru uh, segala macam batal glassnya sama cheese-nya dia baru bikin sendiri. Nah, kalau aku tuh nggak, aku bikin sendiri. Nah, uh, fokus pelatihan aku sama kalian itu gimana sih caranya kalian bisa bikin roti yang simple, sederhana, enggak banyak gagal, enggak banyak error. Karena bagi sebagian orang bikin roti itu menakutkan. <laughs> sebenarnya enggak, sebenarnya enggak begitu menakutkan ya. Memang stepnya aja yang komponennya banyak dan stepnya agak banyak. Kalau misalkan yang enggak fokus dan enggak hati-hati, Errornya itu dari situ sebenarnya. Nah, eh, aku seperti tadi, seperti tadi ya, model diskusinya, model sharingnya itu seperti tadi. Ada PowerPoint dan ada panduan dari aku, ada video juga gitu. Kita masuk. nah uh, sebelum kita mulai kita mulai materi uh, tentang roti ini aku mau ingetin kalian ya soal uh, beberapa hal yang tadi udah pernah aku sharing ke kalian kalau uh, produk produk final yang di bake itu sebutannya apa kalian masih pada inget nggak ini mana sih cara ngelihat chatnya? Teman-teman masih masih ingat nggak tadi aku sempat mention di materi pertama kalau produk-produk yang di back back itu ada sebutan ya masih pada makan ya <gup> aduh Bentar. back goods yep good job. Disebut dengan, good, eh, sorry, disebut dengan baked goods. Nah, baked goods itu kan ada tiga. Tadi juga udah aku mention ada cake. Yang umum ya, ini secara umum ya. Aku enggak breakdown details ala-ala anak-anak kulineri enggak. Uh, baked. Ada bread, ada cake, ada cookies. oke. Okay. nah uh, Setiap baked goods itu punya ciri khasnya sendiri, begitu pun dengan roti. Roti itu punya ciri khasnya sendiri. Oke, okay. um, ciri khas yang bisa kita ambil pertama pertama itu adalah bahwa roti itu punya bahan pengembang sendiri yang bernama dengan ragi. Ragi itu apa sih? Ragi itu adalah suatu kultur bakteri ya. Jadi ragi itu adalah makhluk hidup, entah tergantung-tergantung jenis raginya. Tapi biasanya itu yang diambil itu bakteri. Itu dia yang membantu si roti itu untuk mengembang menjadi roti yang lembut, yang fluffy seperti yang biasa kita makan. Uh, next, boleh? Kita makan. Nah, di training kali ini ada beberapa hal yang lebih kompleks yang aku harap kalian bisa achieve. Terlepas dari uh, nanti kalian bagaimana prakteknya tapi aku harap kalian bisa mengerti tujuh poin yang akan aku share di sini. Pertama, aku mau kalian tuh paham kalau roti itu adalah makanan yang udah ada di dunia ini dari zaman kuno. Jadi roti-roti roti itu bukan zaman modern. Je uh, sorry, roti itu bukan makanan modern. Jenis-jenisnya aja lah ya, bisa kita ambil modernnya. Kayak Korean Garlic Cheese Bread itu itu zaman modern, baru ada tahun 2020. Jaman-jaman kuno itu belum ada. Terus yang kedua, uh, di sini sebenarnya poin satu, poin dua itu sekilas aja sih ya. Kalau memang kalian suka baking, aku harap kalian baking nggak hanya untuk mengejar apa sih hal-hal uh, seperti oh aku pengen bisa karena aku mau jualan, oh aku pengen bisa karena aku pengen makan, karena aku pengen makan ininya segala. Hal-hal seperti itu aja, aku berharap ketika kalian ingin baking, ketika kalian ingin tahu bagaimana cara bikin suatu menu, suatu makanan Kalian juga mau mau repot untuk tahu dari mana sih asal-usul makanan ini, kalian resapi lah bagaimana ilmunya, bagaimana menu ini tuh udah ada gitu dan bagaimana menu ini berkontribusi dalam di manusia seperti halnya baking eh, si, si sorry seperti halnya si roti ini tapi itu poin yang sangat sedikit kok aku nggak akan bahas sejarahnya panjang lebar. Kemudian yang ketiga aku pengen kamu eh, kalian kalian ini bisa baking jen beberapa jenis roti yang memang mudah untuk kalian bake di rumah. Jadi maksud eh, tujuannya adalah ketika kamu bisa bake di rumah kamu nggak perlu beli gitu ya. Yang keempat ada identify kind of ingredients, utility and measurement. Lagi-lagi aku pengen kalian paham basic ingredients roti itu apa. Sama seperti cookies, roti itu juga punya basic ingredients. Apa sih yang bikin itu menjadi roti? Ya, Kayak cookies tadi kan ada flour, ada sugar, ada fat. Sama, roti juga ada seperti itu, kecuali... Fatnya dibuang. Roti itu basic strukturnya itu adalah flour and water, tepung dan air. Kamu pakai dua bahan itu aja kamu udah bisa bikin roti sebenarnya. Utility. Utility itu alat-alat. Nah, roti itu lebih kompleks dari cookies. Ada yang bisa pakai mixer, sorry, ada yang bisa nggak pakai mixer dan ada yang bisa pakai mixer. Buat kalian... Tapi roti itu kalau nggak pakai mixer, uh, variabel error-nya akan jauh lebih banyak dan metodenya pun akan jauh lebih kompleks. Nah, resep si, gore resep si Korean garlic cheese bread nanti yang aku sharing ke kalian, basic rotinya adalah roti yang metodenya tuh udah mo metode modern ya. Bukan roti-roti roti yang kayak bikinnya zaman kuno dulu gitu, harus di ini, harus di itu. Ini tinggal kalian tuang ke mixer, kalian aduk gitu basicnya tuh itu dan itu udah di enrich enrich itu maksudnya adalah roti-roti roti yang basic bahannya itu udah bukan flour and water lagi tapi udah ditambah bisa ditambah susu bisa tambah bisa tambah butter bisa tambah um, telur seperti itu dan measurement lagi-lagi measurement akan aku bahas karena ini penting dalam dunia baking measurement itu sangat penting mau kamu baking cookies cake atau roti itu akan selalu aku ingatkan di pelatihan manapun. Nah, nomor lima, demonstrate 10 essential step of baking process. Baking roti itu ada 10 step yang esensial. Gak banyak orang paham ini. Aku harap setelah kalian tahu nih, terlepas dari kalian prakteknya gimana. 10 teori step untuk bahan roti ini kalian udah ada di kepala, kalian dengan sendirinya akan lebih lancar di prakteknya dibanding kalau kalian gak tahu. Terus, yang keenam, aku pengen ketika resep ini kalian buat di rumah, kalian bisa bikinnya. gitu Dan yang ketujuh, sama seperti tadi, spotting error and manage to prevent it. Kalian harus bisa ngelihat setelah pelatihan ini, aku harap kalian bisa ngelihat error-error mana yang kemungkinan terjadi dan kamu harus bisa mencegahnya. Dan overall, aku pengen kalian tahu industri ini ada, tetap ada, selalu ada, dan nggak akan pernah hilang. Dan kalian akan terus menemukan kesempatan-kesempatan baru di industri ini. Apa sih industrinya? Industri baking maksudnya, gitu. Ya. Eh, kok nggak bisa? Next. <laughs> Oke. Okay. Nah, kita akan sedikit uh, balik kilas ke uh, sejarah roti ya. Uh, para arkeolog itu udah banyak banget mengemukakan bahwa roti itu udah ada sejak zaman kuno. Kunonya tuh semana sih? Ya, kita ambil ya peradaban-peradaban kuno ada peradaban Sumeria, ada peradaban ada peradaban Rom and Greece itu Yunani dan Roma, kemudian ada para si ancient Egyptian itu Mesir kuno ya. Mereka adalah tiga peradaban paling tua di dunia dan mereka sudah makan roti saat itu. Kalau misalkan kita mau tanya angkanya tuh tahun berapa sih? 800, kita kamu bisa baca ya 8000 BC, 8000 before Christ. 8, tahun 8000 sebelum masehi, tepatnya ada di Middle East di Egypt. Bagaimana mereka bikin roti? Kalian kebayang gak sih zaman zaman dulu kok udah ada roti, roti sobek, roti model-model roti tawar kayak gitu, kira-kira bentuk rotinya kayak gitu enggak? Enggak, bentuk rotinya tidak seperti itu. Aku udah ada info di sini ya bahwa mereka itu bikin roti dari tepung, tepungnya itu tetap dari gandum yang mereka giling dan mereka bikin roti itu bentuknya roti yang tidak mengembang. Jadi roti yang mereka hanya tepung dan air mereka ratakan kemudian mereka taruh di batu yang panas. Itu early stage dari perkembangan roti di zaman kuno. Beberapa dekade setelahnya, beberapa century setelahnya barulah ada proses fermentasi dikenal ketika tepung dan air yang tidak sengaja didiamkan itu membentuk kultur bakteria. Kultur bakteria itu maksudnya adalah di tepung dan air itu ada kumpulan bakteri-bakteri yang ternyata apa, menghasilkan proses fermentasi di di si tepung sama airnya itu. Yang kalau dicampur lagi dengan tepung dan air lain, dia akan membantu adonan itu mengembang. Dari situ itu proses sejarahnya sebenarnya. Boleh lanjut, next. Itu ada yang mau ngomong kah? Nyalain speaker. Nah, Kalau teman-teman penasaran, uh, pernah nggak sih kalian penasaran kayak tepung tuh terbuat dari apa sih? Tepung tuh apa aja sih? Nah, orang-orang zaman kuno itu kalau bikin tepung itu biasanya dari empat grains utama ini. Empat biji-bijian utama ini. Ada, ada biji oat, ada biji gandum, ada biji barley atau jelai. Kalian tahu jelai? Udah pernah lihat jelai belum? Jelai. Bukan gelai ya. Bukan gelai. Iya, siapa tahu yang ngomong? Bercanda ya. Terus ada tepung spelt. Intinya adalah mereka menanam, bukan menanam sih. Mereka, uh, apa sih istilahnya ya? Ya mereka ngambilin ini di sawahnya. Harvest, harvest. Aku nggak tahu lagi bahasanya. Mereka mengharvest empat jenis. Biji-bijian ini kemudian mereka tumbuk sehalus mungkin dan mereka jadikan tepung. Mereka tambahkan air, jadilah roti versi mereka zaman kuno gitu. Begitu cara mereka. Nah, 4, 4, 4 grains ini sampai sekarang masih masih kepake kok. Masih banyak, kamu pernah dengar kan tepung oat, tepung gandum, tepung barley, dan tepung spelt. Kalau misalkannya kalian mau lebih banyak belajar tentang dunia baking, terutama roti, kalian akan belajar berbagai jenis tepung. Ini salah satunya empat yang paling utama. Next. Sorry, aku akan lanjut setelah suara itu berhenti ya. Sudah ya, oke. Okay. Nah, tadi di, di dua slide sebelumnya aku mention ya bahwa orang-orang kuno tersebut tidak memakan roti yang mengembang seperti roti-roti roti sekarang. Mereka, mereka makan roti yang mereka ratakan hanya terbuat dari tepung dan air, air. Ya, aku juga sempat mention bahwa bentuk roti itu seperti ini, seperti roti capati. Ada yang udah pernah makan roti capati? Ini kalian bisa capture atau catatlah. capati itu terkenal juga namanya sebagai roti di India. Pernah mbak? Oke, okay. di India itu disebutnya roti. Jadi dia itu adalah roti roti datar yang tidak beragi. Jadi proses pembuatan si roti ini dia nggak dia pakai ragi. Makanya dia nggak mengembang kan, flat flat aja. Ini makanan staple adalah makanan pokok yang ada di India, Nepal, Bangladesh, Pakistan, Sri Lanka. Ya, si asia Barat situlah. Nah, kemudian padanannya dengan si Capati ini ada lagi yang disebut dengan Tortilla. Pasti udah sering dengar ya Tortilla itu apa. Oke, okay. Tortilla itu tulisannya Tortilla. Kalian pasti nyebutnya Tortilla, tapi dibacanya Tortilla. Double L itu dibaca Y. Ini sama. Intinya tuh sama. Tapi ini kalau ini dia dari asal-asal daerahnya tuh beda. Kalau ini tuh di di Amerika Latin ya terutama bekas-bekas jajahan Spanyol. Tapi bukan bangsa Spanyol yang membawanya, yang membawa, yang punya resep ini originnya itu adalah orang-orang native tribe Amerika. Ada banyak ya. Amerika kan native tribe-nya banyak. Next. Nah, aku e, di luar konteks resep yang mau ada sedikit. Ada, ada satu resep yang kalian bisa capture, bisa kalian catat, terserah kalian mau ngapain Ini adalah resep capati atau tortilla yang biasa aku bikin di rumah. Gampang banget resepnya. Kalau kalau sekarang, namanya sekarang udah banyak resep modern roti ya. Nggak mungkin dong aku bikin tortilla aja cuma pakai tepung sama cuma pakai air. Ketika aku bisa melemaskan adonannya dengan lemak, dalam bentuk minyak seperti ini ya kenapa enggak ini pun opsional ya kalau kalian mau silakan kalau enggak ya enggak cukup air garam dan si tepung tadi cara caranya udah kalian bisa lihat sendiri ya kalian kalian pertama campur dulu karena karena ini tidak pakai tidak pakai ragi maka tidak masalah untuk campur garamnya awal Kalian campur garam sama si tepungnya itu di mangkuk atau di working surface surface kalian, gak masalah. Kemudian kamu make a heap, make a heap itu kayak, kalian bikin gundukan tau kan, gundukan gundukan tepung, kalian tuang tepung di situ, kalian jadiin gundukan. Terus tengah-tengahnya tuh kalian kalian bikin kayak lubang buat naruh air, terus kalian taruh aja airnya di situ. Kenapa pakai cold water? karena ini kan dengan persepsi bahwa suhu ruangan kita itu lebih hangat. Cold water, air yang lebih dingin itu membantu maintain suhu si adonan itu tetap hangat gitu. Kalau misalkan suhu kamu dingin, ya kamu jangan pakai air hangat. Eh ya kamu jangan pakai air air dingin, pakailah air suhu ruangan atau air yang lebih hangat atau lukewarm water gitu ya. Ya udah, setelah kamu campur air dengan si tepung itu kamu kamu adonin aja, kamu penit itu bahas, apa bacingusnya. Kamu uleni sampai benar-benar menjadi adonan terus kamu kasih minyaknya kamu ulen lagi. Tetap ya prosesnya tetap setelah kamu uleni itu perlu kamu istirahatkan dulu 10 menit. Kenapa sih roti itu harus selalu diistirahatkan? Karena karena tepung roti itu memiliki kadar protein yang tinggi yang ketika kena air dia membentuk suatu zat yang yang aku bilang gluten. Tadi di sesi cookies pun aku udah bilang ya, dia akan membentuk gluten. Gluten itu akan membangun struktur si roti jauh lebih bagus ketika setelah dia diuleni, dia harus di resting dulu jadi glutennya develop. Mau roti apapun, nggak pakai ragi kayak gini pun tetap Dough itu harus di resting, jangankan roti kamu mixing pancake atau pancake ya Itu kan bentuk adonannya cair lebih bagus lebih bagus hasilnya Kalau misalkan setelah kamu aduk telur susu mentega tepung itu kamu resting dulu adonannya Kenapa karena dia develop gluten gitu nah setelah uh, diistirahatkan 10 menit ya kamu kamu potong-potong aja sesuai timbangan kamu mau berapa gram berapa gram. Terus setelah itu kamu buletin, kamu rolling deh pakai rolling pin setipis yang kamu mau. Dan ini nggak perlu pakai oven kok, kamu panasin aja teflon. Terus kamu nggak usah pakai butter lagi pas bakarnya ya nggak bakal lengket kok. Kecuali dan disarankan sih pakai teflon anti lengket kecuali kalau kamu punya cast iron skillet tapi aku pun juga nggak punya jadi buat apa <tuh> beli aja teflon. Nah terus kalian taruh aja di situ di setengah menit lah setengah menit atau satu menit dia udah akan matang dan hasilnya itu seperti tortilla ya kamu tahu kan kalau beli kebab kayak gitu bentuk rotinya aku kalau kalau gimana ya aku tuh kalau makan taco atau makan kebab itu udah nggak pernah beli ya e, bikin aja sendiri orang udah bisa bikin rotinya diharapkan kalau kalian bisa gak usah jajan jajan lagi gitu next Nah, setelah kita bahas tentang si roti-roti ancient itu dan salah satu resep yang bisa aku kasih, aku pengen bahas tentang artisan bread. Kalian peradangan gak sih artisan bread atau artisan baker? Aku pribadi menganggap diriku itu seorang artisan baker. Kenapa? Pertama, aku nggak punya gelar. Uh, ya, yep, thank you, Kak ya. Aku nggak punya nggak uh, punya gelar yang gelar formal di bake. Bakery gini kayak gitu. Aku benar-benar belajar photodidact sebagai home baker. Nah, definisi artisan ini sebenarnya enggak ada enggak ada apa namanya? Enggak ada enggak ada batas ya. Kalau menurut Merriam Webster, salah seorang tokoh yang aku senang di artisan itu adalah seorang yang bekerja atau menjual berjual handicraft yang craft-nya, craft barang kerajinan itu dia sendiri yang bikin. Roti yang dibuat di rumah itu termasuk barang kerajinan, makanya itu disebut dengan artisan bread. Tapi nggak nyampe situ aja, artisan bread itu juga punya spesifikasi kalian bisa lihat di paragraf kedua. Dia memang tidak ada definisi yang pasti untuk itu ya, tapi dia punya ciri khas. Pertama, dia dibuat dengan tangan tanpa mesin, dengan proses tradisional dan teknik tradisional. Dia punya higher water absorption. Absorbent level. Jadi dia dia kadar airnya jauh lebih banyak. Lean formulation. Lean formulation itu adalah artinya kan formulasi yang bersih. Formulasi yang bersih ini diartikan sebagai begini. Artisan bread itu enggak ada yang namanya dicampur dengan susu, gula, telur, itu enggak ada. Artisan bread itu murni roti eh roti. apa, apa sih? Uh, flour, water, and yeast. Yeastnya aja kadang mereka bikin sendiri. Bayangin mereka bikin kultur bakteria sendiri, ya. Terus model. Nah, aku bilang tadi karena karena dia yeastnya itu bikin sendiri, maka dia pakai proses yang namanya preferment Jadi dia fermentasiin dulu tuh bakterinya di di roti, eh, di sama di airnya itu dulu. Baru dia campur lagi dengan adonan baru. Itu yang bikin rotinya ngembang. Kalau kalau modern-modern roti-roti modern itu kan tinggal tambahin aja fermipan ya, fermipan aduk campur rata baru first fermentation. Kayak first fermentation kelar. Nah, fermentasinya juga dia bisa lama, bisa 24 jam, bisa 3 hari sampai dia kering. Itu namanya old method bread lah ya. Nah. Oke. Okay. Tadi aku udah uh, lanjut ke paragraf berikutnya, aku udah bilang ya kalau dari awal basic ingredientsnya si roti itu sebenarnya cuma ada tiga, tapi baker-baker sekarang itu setuju basic structure of the bread comes from four ingredients, tepung, air, garam, dan ragi. Seperti itu. Nah artisan-artisan bread itu kayak apa sih kalau kalian dari penjelasan ini belum kebayang. Aduh artisan bread kayak apa ya. Sari roti artisan bread bukan sih. Rotiku artisan bread bukan sih. Kayak gitu. Coba uh, kamu lihat bawahnya. Ada roti yang disebut focaccia, sourdough, and baguette. Biasanya nih roti-roti focaccia, sourdough, baguette itu dijualnya di bakery-bakery. Selain bretok ya yang kelasnya lebih tinggi lah. Roti-roti internasional, BU Bakery, Toast Leasures, kayak gitu-gitu. Kemudian ada juga sih artisan bread yang di-enrich. Ditambahin susu, tambahin gula, tambahin telur. Contohnya panetone dan brioche. Itu enggak akan aku bahas. Next. Next. Nah. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah. Ini adalah tiga artisan bread. Yang sebenarnya udah sering banget kita temuin loh di, di, di apa namanya di kehidupan sehari hari lah daily life kita baget siabata, fokasia, fokasia dan siabata adalah menu yang ada di Starbucks. Kalau kalian ke Starbucks pasti ada menunya. Kalau kalian penasaran, kayak apa sih modelnya? Nih secara garis besar seperti ini ya. Kalian kalau kalian jeli nih, kalian jeli. Nah kan artisan bread modelnya begini. Sekarang kalau aku tanya Sari roti artisan bread bukan? Bukan. Rotiku uh, artisan bread bukan yang di supermarket supermarket artisan bread bukan bukan karena dia metodenya tidak seperti ini dan apalagi sih distinctive uh, variabel yang bisa kalian lihat dari roti seperti sari roti roti rumahan ya enggak aku nggak bisa bilang roti rumahan ya roti roti apa ya roti non artisan dengan roti artisan kalian bisa lihat ya kerasnya keras tahu kulit kulit kulit rotinya itu lebih lebih keras ya. Lebih keras nih, kayak gini. Keras. Terus lihat dalamnya. Banyak banget bubble kan. Itu karena jenis raginya yang dia pakai itu ragi natural. Itu yang terjadi. Gitu. Walaupun rotinya itu lembut, bisa dimakan. Tapi dia selalu punya lapisan luar ini loh. Yang kita sebut biasanya crust. Roti-roti model sari roti emang ada crustnya? Enggak kan? Gitu. Oke, okay, next. Nah, ini perbedaannya ya. Perbedaan mendasar, maksudnya e, buat kalian lebih jelas lagi perbedaan dasarnya common industrial bread. Aku bilangnya selalu industrial bread. Basic structurnya bedanya apa dengan artisan bread. Itu aku yang bikin loh. Yang ini yang common industrial bread itu fotonya itu aku sendiri yang bikin. <laughs> Model-model roti sobek kayak gini-gini kan itu bukan artisan bread ya. Ini di resep ini pun dia Pak di dua di dua foto yang aku kasih ini. Itu aku bikinnya benar-benar pakai itu, pakai tepung, pakai gula, pakai susu campur air, pakai telur, pakai ragi, ragi ini juga ragi instan, aku pakai Fermipan, malt. Malt itu semacam gimana jelasin malt ya? Malt itu pemanis gandum sih ya. Kalian bisa lihat Oh, sorry itu itu miskon itu itu mislead bukan bukan pemanis gandum tapi kalau kalian nemuin ada resep pakai malt kamu bisa ganti itu dengan bu, bubuk powder eh, bubuk powder susu bubuk milk powder dan garam oke okay. next nah balik kita akan bahas tools untuk bikin roti Bread is the only one baked good that doesn't need a lot of tools to make. Pertama, abaikan itu, itu mislit juga. Baru aja kita bahas cookies yang gampang dipakai tanpa banyak tools. Sekarang aku ngomong kayak gini, di roti kan nggak make sense. Oke, itu bisa kalian hiraukan aja. Nah, buat teman-teman yang mau bikin roti nggak pakai apa namanya, nggak pakai nggak pakai mixer juga sebenarnya bisa. Tapi itu perlu years of training dan karena sekarang udah banyak macamnya, jadi lebih baik belajarlah dulu yang pakai mixer. Nah, ad, uh, beberapa yang paling aku sarankan untuk kamu punya itu pertama scale atau timbangan. Pertama timbangan, mau bikin apa aja timbangan harus punya. ya Digital lebih baik, kenapa? Tadi aku udah bahas karena lebih sensitif. Large mixing bowl baskom lah apalah. Kalau kalian, kalau ini memang udah naturalnya, kalau orang kita tuh bikin interior dapur itu dia nggak nyediain bidang buat masak. Yang yang masaknya itu langsung di bidang itu gitu. Kalian pernah lihat kan kalau dapur-dapur orang Amerika, Eropa gitu, mereka punya satu metal. Mereka punya satu metal space yang mereka pakai memang buat bikin roti. Kalau di Indonesia kan nggak ada. Gitu. Terus scraper. Scraper itu bentuknya kayak... Kayak alat yang buat ngelas gitu loh, tapi buat roti. Belinya juga di toko roti ya, jangan bentuknya sama, kalian belinya di material, jangan. Nah, terus kalau misalnya kalian mau lebih mudah untuk bikin roti, pertama kalian harus punya hand mixer, tau kan hand mixer yang kalian pegangin kayak gitu. Dan kalian harus punya bread hooknya, nanti aku kasih lihat contohnya kayak gimana. Terus standing mixer juga kalau kalian... Ada, ada apa namanya? Ada, ada bisa beli standing mixer. Kalian bisa pakai standing mixer. Next, nah ini loh uh, standing mixer yang kebetulan dua, dua brand ini aku pakai sekedar sharing aja ya. Kalau misalnya kalian sekalian kayak, eh iya nih lagi pengen beli mixer mau lebaran gitu, kalian belilah Mito atau Sunbeam. Cuman kalau aku, aku lebih prefer sunbeam. Kenapa? Karena dia dayanya tuh lebih kuat. Dia lebih kuat kneading dough daripada si Mito. Kalau si Mito ini kuat sih sebenarnya, cuman udah lama bunyi, berisik banget. nih ini bread hook sama dough, dough hook sama aja sih. Kalau standing mixer biasanya pakai yang kanan nih, yang bentuknya, ya yang kayak, yang kayak kawat ber, ber, berbelok-belok ini Kayak gitu, Cuman aku saranin ya, kalau kalian bikin roti pakai hand mixer dan gak punya standing mixer, pastiin paling enggak tuh ukuran tepungnya itu 250 aja lah, supaya maksimal. Karena kan roti itu memang harus diulen kan. Kalau ulen yang gak bagus, dia gak punya struktur, glutennya gak develop. Kalau misalnya kamu punya yang kayak standing mixer gini, bolehlah setengah kilo masih kuat. Kalau hand mixer kayak gini, kamu berantem sama adonan. Kecuali kalau memang kamu kuat sih, enggak apa-apa, 500 gram enggak masalah. Tapi kalau kalau aku ya aku aja enggak kuat, aku berantem sama adonan, bikin donat setengah kilo pakai kayak ginian, aduh capek banget. Oke, okay, next. Oke, okay. uh, untuk measurement, tadi udah sempat dibahas di cookies, measurement ada berapa? Ada tiga, metric system, American system, and imperial system kebanyakan kalau aku di rumah tuh memang pakainya amerikan sih. Aku nggak pernah pakai metrik. Eh jarang jarang pakai metrik karena kami memang basic karena memang kami sekolahnya juga apa kerabat-kerabat aku tuh sekolahnya kan di luar. Jadi mereka jarang pakai metric sistem, kan mereka pasti pakainya imperial atau enggak amerikan. Tadi aku udah kasih tahu ya metodenya kalau mau naro kalau mau scoop scoop tepung Scoop gula, kayak gimana? Scoop, eh, eh, spoon and level. Aku ulang ya. Kalian ambil dulu pakai sendok, kalian penuhi, pada ti, baru kalian ratakan atasnya. Itu baru the exact, the proper way to measure with cups. Oke, okay, next. Oke, okay. ingredients of bread making. Kita tackle aja dulu dua, dua, dua bahan yang pertama ya, flour and water. Flour and water, tepung dan air. Ini ini kalian bisa baca aja buat kalian e, buat kalian referensi kalian. Tapi yang aku bahas nggak akan sedetail ini sih. Ada empat jenis dari tepung gandum. Tepung terigu itu tepung gandum ya. Cuman bedanya dia itu diambil dari seluruh dari seluruh bagian gandum. Beda kalau si gan eh nggak cuman dari biji gandumnya. Kalau gandum utuh itu seluruhnya. Nah, kalau nutrisinya itu lebih banyak yang mana? Ya jelas tepung gandum kayak gitu. Nah, oke, okay. yang fokus aja yang dua ini ya, all purpose flour dan bread flour. Lagi-lagi yang dipakai adalah jenis tepung yang punya kadar protein medium ketinggi. Jangan bikin roti pakai uh, apa namanya? Jangan bikin roti pakai uh, tepung yang proteinnya rendah. Bisa aja sih, tapi buat apa ngapain? Karena si tepung itu nggak bisa develop gluten. Kamu, kamu ngulen itu akan sangat lama, dan jadi poinnya apa gitu? Nggak usah. Nah, terus eh, kalau ada sedikit info juga di bawah yang di paragraf kedua, all purpose flour atau segitiga biru ya yang yang medio apa? yang konten proteinnya itu menengah, dia punya dia punya 8, 7 sampai 8% kadar protein. Nah, biasanya nih yang kayak gini-gini nih bisa dipakai buat bikin roti, tapi roti-roti roti putih gitu loh kayak roti tawar, roti roti brioche, roti, roti-roti roti sandwich yang lucu-lucu gitu yang yang B aja gitu. Enggak enggak, enggak B aja gimana ya? Yang lah roti tawar kayak gitu. Tapi kalau bread flour, kalau kamu mau bikin Artisan bread kayak tadi itu perlu banget yang strukturnya kencang. Jadi kamu harus pakai bread flour. Nah, uh, kalau misalnya kamu nggak punya bread flour nih di di kalimat keberapa nih? Pokoknya yang bread flour can be substitute. Ya, kalau misalnya kalian mau bikin roti ini, tapi cakar kembar kalian abis males ke warung, kalian punyanya segitiga biru, kalian bisa kok pakai itu. Caranya gimana? Di setiap Misalnya resep rotinya kalau pakai bread flour, kalau pakai tepung roti, ya tepung khusus roti, sorry, tepung khusus roti di resep itu kalian pakai 3 cup, 3 cup tepung. Kalau misalnya pakai all-purpose flour, itu kalian harus tambah persentase jumlah tepungnya, 1 cup plus 1 tablespoon, berarti kalau misalkan kamu ganti, Kalau misalnya di resep originalnya 3 cup, berarti kamu kalau pakai tepung serba guna, kalian harus, kalian harus tambah 3 cup plus 3 tablespoon tepung. Kecepatan enggak? Perlu aku ulang enggak? Ngerti enggak? Jelas enggak? Ayo jawab. jelas kok kak good job kalian bisa baca juga ya di sini gampang kok ya thank you mutiara next nah ini tadi ilustrasi yang belum aku tunjukin waktu sesi cookies waktu sesi cookies tuh belum ada nih bogasari kan platformnya itu dia bogasari brandnya tapi bedanya tuh ini nah kalau kalian nanti suatu hari lupa, aduh yang mana nih, yang mana nih, masih ngamudeng juga yang mana ya, big pake ini yang mana ya, lihat aja gambarnya. Serbaguna, beragam kan tuh jenis-jenis kuenya, cakar kembar, dia cuman majang roti, donat, sama mie, ya, yang kunci biru dia majangnya cookies dan cake, Oke, okay. gitu. Emang di di ini enggak di aku aku sih dia tuh di apa namanya? di kemasannya nggak ngasih tahu kadar proteinnya padahal penting sih menurut aku. Ada yang kenal Bu Gasari tolong bilangin. Oke, okay, next. Nah. Oke. Okay. Di di apa di halaman ini, di halaman ini ya. Uh, tadi kan aku nyebutin jenis ingredients-nya. Sekarang aku akan Tarik secara general, roti itu perlu apa sih supaya kebikin jadi roti? Mereka perlu tepung, liquid, salt, sugar, and fat. Kita masuk ke roti yang memang udah di-enrich ya, bukan artisanal. Bukan artisanal bread lagi. Ya, mereka per, dia perlu liquid, bahan cair, perlu garam, perlu gula, perlu lemak, perlu tepung. Berapa tuh? Ada lima ya, tepung, liquid. Ah, uh, sorry. Liquid, salt, sugar, dan fat. Nah, ini nih, kalian bisa mensubstitusi bahan-bahan tadi. Liquidnya kalian boleh ganti air atau susu. Bedanya apa? Ya, jelas lah kalau pakai susu lebih, lebih apa, rasanya lebih nampol, lebih, lebih rich. ya. Sugar, sugarnya kalian bebas pakai apa nih? Ada yang white sugar, ada maple syrup, molasses, atau corn syrup. Tapi, kalau kalian adalah baker pemula, jangan pernah pakai substitusi dari kering ke basah, karena itu mempengaruhi kelembapan seluruh adonan. Nanti rotinya gagal, nangis ya, jangan kayak gitu. Lebih baik gula dulu, gula dulu pakai, baru kalau misalnya kamu udah meng apa, menguasai teh, apa seluk beluk roti deh, terus. Si lemak ini kalian bisa ganti dengan minyak, kalian ganti butter atau ghee. Ghee itu adalah butter yang sudah diklarifikasi, biasanya dipakai di kawasan India. Di Indonesia nggak banyak yang pakai ghee, kalaupun ada belinya mahal. Margarin juga boleh, oke. Okay? Minyak, butter ghee, margarin juga boleh. Tapi yang jelas yang bikin adonan itu enak teksturnya, glossy. Kembangnya bagus, oh enggak, sorry, bukan kembangnya bagus, glossy, enak dipegang, enak di rounding, itu bakar jelas. Nah, dua hal, dua hal lain yang tidak berbentuk fisik, termasuk dari ingredients utama dari bikin roti itu adalah waktu dan suhu. Banyak berlatih bikin roti supaya kamu ngerti apa sih yang waktu dan suhu itu kasih ke roti gitu. Orang bisa nikmatin roti walaupun roti itu nggak dipakein susu, nggak dipakein gula, nggak dipakein garam, nggak dipakein hal-hal lain lah seperti liquid or fat itu karena dia ngerti bagaimana tepung, air dan ragi itu bekerja ya. Kalian mesti tahu ya kalau bikin roti secara profesional suhu, temperatur bahan-bahannya aja itu perlu diatur makanya aku bilang tadi ada yang pak pernah kasih sih kalian nemu resep e, bikin roti pizza deh atau roti roti burger gitu yang rotinya aja si A ngomong pakainya susu dingin, yang B bilangnya pakai susu suhu ruang, si C lagi bilangnya pakai misalnya pakai air gitu, ada yang bilang air hangat, ada yang bilang air dingin. Itu sebenarnya sebenarnya sebenarnya ya men, kalau aku pribadi ya aku aku menuangkan suhu air dengan bersuhu itu aku lihat suhu ruangan aku dulu kalau suhunya lagi panas kalau suhunya lagi panas aku akan aku akan kasih air air yang sedikit dingin atau air temperatur ruangan karena kalau udah suhu udah suhu humid udah lembab panas gitu ya terus kamu pas nuang nuang air ke nuang air ke nuang air ke apa namanya? ke tepung sama ke raginya itu bentuknya panas juga. Kan dia suhunya akan lebih lebih panas dong. Di atas 54 derajat itu ragi akan mati. Ya. Jadi itu yang yang bikin resep tuh beda-beda itu sebenarnya karena yang kamu harus cari tahu tuh itu. Itu yang bikin resep awal-awal Tinggalnya di mana gitu, oke. Okay. Oke, okay, mohon maaf, teman-teman gitu. Nih kalian bisa baca. Nah, ketika eh, makanya kalian harus punya termometer juga ya. Kalau kalian pak, misalnya kalau kalian pakai eh, mixing mixer mixer, mixer itu kan muter ya, muter muter muter muter itu ada ada ada konveksi panas di situ. Jadi eh, kenapa eh, salah satu salah satu beberapa resep juga maksa buat pakai air dingin itu karena karena ketika dia diputar di mixer, adonannya itu akan menjadi panas. Gitu. Kalau misalnya pakai nanti pakai resep yang tadi ya, pakai pakai resep nanti yang kalian bisa lihat, ada beberapa metode kan. Ada yang vermipan-nya dimasukin ke tepung, tinggal taroin, tinggal taroin air aja, mixing, mixing, mixing, mixing. Ada yang kita blooming dulu, kita blooming dulu. Apa namanya, Kita aktifin dulu yeastnya, tapi terus terang, ya, kalau kalian udah pakai Fermipan, kalian campur aja langsung ke tepung, ke bahan kering. Jadi ragi-ragi yang dijual di pasaran itu dibagi menjadi dua: active dry yeast dan instant yeast. Si Fermipan itu masuknya instant yeast, jadi mau dia langsung dimasukin ke tepung atau kayak gimana, dia akan aktif selama suhunya tidak terlalu panas. Tapi kalau aktif dry ice ini perlu diblooming dulu. Air hangat, dia gula, biarin 10 menit dia dia Pernah nggak? Pernah nggak? Kalian ngelihat resep seperti itu bagi bagi kalian yang udah pernah baking gitu misalnya. Ada kan resep resepnya seperti itu. Cuman bagi aku kalau memang kalian cuman punya akses ke fermipan ya udah langsung aja campur. Gitu. Oke lanjut. Nah. Um, oke okay. uh, tadi udah udah tahu ya jenis bukan jenis sorry uh, struktur yang, mem, yang membangun roti itu apa dan bahan-bahan utama yang fisikal or non-fisikal yang diperlukan untuk untuk bikin roti uh, ada suhu ada waktu tambahannya nah ini yang aku bilang 10 essential step of baking baking process itu pertama ini kalau kalian hitung kan jadi 1 ya, eh jadi 10 ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9, 10, 10 itu 10 nah yang abu-abu ini fermentation step, jadi roti itu tuh sebenarnya step-stepnya cuma dari fermentasi ulen, fermentasi ulen bentuk panggang sesimpel itu sebenarnya kalau kalian udah ngerti seluk beluknya bikin roti itu gampang banget gitu. Nah, preferment. Preferment itu adalah proses dimana kalian nggak perlu ragi instan. Jadi supaya roti kamu ngembang, kamu itu bikin bakteri sendiri. Bikin bakteri sendiri. Nah, cara caranya gimana? Nanti ada sih di, di slide selanjutnya. Nah, setelah kalian punya uh, si bakteri sendiri, itu kalian baru deh taruh resepnya. Taruh resepnya gini, maksudnya uh, tepung, air, misalnya gitu, ditambahin sama si bakteria ini, baru kamu mixing. Dari mixing, mixing kamu ulen terus fermentasi, fermentasi terus ke di, setelah fermentasi ngembang kan tuh kamu kempesin lagi, kamu bentuk. Kamu bisa pisahin Bukan pisah sih ya, dividing itu kamu bagi-bagi. menjadi, misalnya kalau kamu mau bikin roti burger ya kamu kamu divide ke yang kecil-kecil gitu. Terus, pre-shaping. Kalau, kalau roti yang akan aku share, nanti kalian nggak perlu melalui proses pre-shaping ya. Biasanya, dividing menuju pre-shaping itu roti-roti model baget, sourdough bata yang tadi-tadi. Kenapa perlu reshaping? Karena dia punya tingkat stresi yang tinggi dari mana? Lagi-lagi dari gluten tadi gitu. Semakin dia seperti air, dia seperti air tapi nggak lengket kan. Itu yang bikin dia develop uh, in, apa? tampilan luar yang keras itu dari situ, dari spring break apa ya istilahnya spring break memang. Terus setelah first fermentasi, jadi ingat ya Bikin roti itu kan biasanya ada proofing ya, proofing itu proses di mana si adonan itu lagi ngembang karena si ragi tadi ada dua kan setelah diulen, proofing dibentuk, proofing lagi. Nah, yang kedua itu sebenarnya bukan proofing tapi resting time. Sebelum di -bake, mereka sebelum di -bake nih, sebelum di -bake, sama kayak roti yang tadi, sebelum ditaruh di teflon, sebelum taruh dimasak di teflon, mereka itu perlu resting time di proses pertama first fermentation itu si bakterinya itu mengeluarkan gas untuk bikin uh, apa sih kayak semacam saluran udara gitu buat ngisi si roti itu, makanya bentuknya jadi bentuk roti itu kan berongga ya, nggak nggak blek putih gitu, emangnya oli gitu kan enggak, nah terus yang kedua itu resting time dia membentuk struktur si roti itu, nah baru kita bentuk final proofing baru kita bake, baking. Itu uh, aslinya tuh 10 10 kayak gini, tapi kalau di roti-roti modern yang bisa kalian buang itu pre-shaping er uh, resting time sama ya itu doang sih, cuman pre-shaping sama resting time. Biasanya dari first fermentation langsung final proofing. Ya. Oke, okay, next Oke, okay. ini aku akan ada sebelum kita masuk ke resep aku, aku mau ada bahas sedikit tentang si preferment proses. Ini proses yang menarik ya dan dan aku kasih dan aku kasih apa namanya kalau kalian mau coba, kalian kalian mau coba, bisa mau coba, mau tahu gimana sih bikin preferment kayak gitu nggak pernah ada gitu, nggak nggak pernah ada yang bikin gitu fermentation proses. Tadi itu aku bilang, jadi kita merangkap bakteri di udara di adonan kita sendiri. Itu adonan yang udah ada bakterinya itu kita sebut sebagai leaven. Leaven atau starter dough. Beberapa baker mengkategorikan leaven dan starter dough itu sebagai dua hal yang berbeda. Tapi aku sama keluarga aku enggak. Aku anggap kami menganggap itu sama karena itu bentuk ragi yang kita Pakai di batch selanjutnya lah istilahnya gitu. Nah, fermentasi prosesnya sendiri bisa 1 sampai 5 hari. Tapi kalau untuk bikin starter yang benar-benar kuat, biasanya kita sampai 12 hari. Ini aku sharing aja, sampai 12 hari. Nah, caranya gini nih. Yang di kedua, leaven itu kan sama aja kayak starter doh. One part floor, one part water. Kalau ada kata one part floor sama one part water itu maksudnya bagian tepung sama airnya itu satu banding satu, kalau tepungnya 200 gram, ya airnya juga 200 gram atau 200 mili, sama aja itu, sama aja, kayak gitu, ya udah kamu diemin aja 24 jam, Tut ditutup enggak, ya pasti ditutup dan takutnya ada serangga, serangga masuk, cuman maksudnya pastiin air, eh sorry udara itu bisa, bisa apa namanya, bisa masuk, kalau Aku di sini enggak enggak nampilin bentuk prosesnya sih ya. Cuman kalian bisa ke Instagram aku di situ ada ada apa namanya? Ada story highlight tentang Tessa kalian bisa lihat di situ. Nah, terus kalian setelah kalian diamin 24 jam, kalau udah 24 jam kalian buang di setengah. Ya, 200 gram tepung tambah 200 gram air, maka total adonannya berarti berapa? 400 gram, ya kan? 400 gram kalian buang setengah, sisa 200. Kalian tambahin lagi 200 gram air, 200 gram telur, 200 gram telur deh. 200 gram tepung. Begitu terus sampai 9 sampai 12 hari. Jujur ya itu akan bau banget sih sebenarnya. Namanya tepung terfermentasi ter ter itu akan itu akan bau banget. Tapi tapi ya itu memang itu prosesnya baunya bau ragi. Nah, si lifeline itu bakal bisa kepake kalau misalnya kalian ambil sesendok, kalian taruh di air, ngembang apa enggak? Eh, bukan ngembang, ya, apa? mengapung apa enggak? Kalau mengapung dia siap pakai. Kalau misalkannya dia enggak mengapung berarti masih belum. Kalian butuh 7 sampai 14 hari lagi untuk bikin itu kuat. Nah, salah satu perbedaan dasar tadi si... Artisan bread dengan home apa sorry industrial bread itu ya tadi kalau artisan itu left nya dulu baru tepung baru air kalau kalau apa namanya kalau si kalau industrial bread itu aktivisnya kayak ragi gitu udah langsung dimasukin gitu nah yang kedua aku mau bahas mixing process. if nah. Yang yang nanti aku share itu kan resep brioche ya, resep brioche kayak gitu. Nah, roti maksudnya roti yang ditambah gula, yang ditambah susu, ditambah telur itu namanya brioche, basically brioche lah. Nah, aku di di sini mau bahas bahwa proses mixing itu sama dengan proses kneading. Ketika kalian mixing bahan bahan apa namanya? bahan kering dengan bahan basah itu otomatis kalian udah akan mengulen si rotinya tadi itu. Jadi, kalian mesti tahu step-stepnya. Kalian bisa baca sendiri sih di sini, nggak apa-apa. Ya. Nanti juga ada sih di resep tertulis. Boleh next. Nah, itu kan tadi yang aku tulis tadi itu, itu nyala nggak sih? Oh nyala. Yang tadi aku tulis itu kan kalau misalnya kalian pakai standing mixer kalau standing mixer udah nyalain aja sambil kalian nyalain kalian tuang deh airnya tapi kalau kalian gak punya standing mixer dan kalian harus mengulen roti pakai tangan kira-kira beginilah cara mengulennya kebayang gak kira-kira kalian bisa latihan mengulen itu sebenarnya pakai handuk pakai handuk handuknya kalian lipat menjadi tebal ya terus kalian posisi kalian tuh ini sambil dibayangin atau kalau kalian mau ambil handuk juga bapak apa-apa, handuk kecil kalian lipat sampai istilahnya di genggaman kalian cukup tebal ya. Cukup tebal. Terus tangan kanan kalian itu ada di, di sisi atas, tangan kirinya sisi bawah. Anggaplah itu adonan roti ya. Jadi, yang pertama kamu lakukan adalah tangan kanan kamu nih, sini. Dan sini. sini kamu tuh tekan adonan yang atas ya. Tekan adonan atas. Pakai anduk, kalau misalnya pakai anduk, ya pakai roti juga. Terus, eh, kalian tekan ke ke atas, tapi jangan sampai kamu tekan nge-stretch gitu, Adonannya putus. Jangan. Eh, tekan ke atas, stretch gini, sambil ditekan. Yang kiri juga sambil tekan yang bawah. Terus, kalian, kalian ambil balik lagi. Kalian ambil balik, terus lipatkan, kelipatkan. Kalian putar. 180 derajat. Kalian ulang lagi kayak gitu. Kalian ambil balik jadi kelipat Kalian putar. Kalian begitu begitu begitu begitu kayak gitu sebenarnya. Cuma kalau ini kan versi cepatnya nih. Versi cepat, versi profesionalnya. Coba. Kalian ada yang beneran meraktekin nggak? Komentar mengetahui? Tidur ya pada ya. Hmm. Seperti ini. Kalian boleh boleh apa namanya? boleh perhatiin. Yang tadi aku bilang. Kali, tangan kanan di atas. Tangan kiri di bawah. Kalian stretch ke atas. Kalian ambil. Untuk dilipat. Kalian putar. Kalian stretch lagi. Ambil balik. Lipat. Putar lagi. Seperti itu. Seperti itu. Dan kalau adonan pertama kalian lengket. Jangan khawatir. Memang seperti itu nanti setelahnya bisa mereka dia akan semakin kamu semakin kamu ulen dia akan semakin semakin tidak lengket. Dan itu biasanya makan waktu 7 sampai 15 menit, tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Uleni roti itu paling lama itu 16 menit, paling sebentar 7 menit, tidak boleh kurang. Ya. Terus eh lurus Nah ini aku udah masuk ke resep Next Kak Nah ini resep yang aku pakai Resep yang aku pakai Ini udah aku convert semua ya Ke metric system pakai gram-graman Jadi kalian gampang Pakainya makainya Makenya. Uh, ini tuh aku sebenarnya pakai resep orang juga sih, tapi ini aku udah berudah uh, dua tahun terakhir aku kalau bikin roti, roti untuk roti makan diner rolls lah, mau bikin roti apa, roti apa, aku pakainya resep ini, resep siapa ya, aku lupa deh, aku aku aku nggak mention, kayaknya di video nanti aku mention deh aku pakai resep siapa, ya gini ya, malt powder milk, powder milknya tuh kalian bebas, 200, eh sorry. 27 gram itu kalau nggak salah itu udah satu bu, satu bungkus susu bubuk instan sih, ya. 100 perhatiin, perhatiin, perhatiin, perhatiin, perhatiin 100 ml x 100 100 ml 100 ml uh, telur kan ya. Aku berharap kalian mau ya untuk apa? mengikuti resep. Kalau misalnya mintanya 100 ml, maka kalian pakai 100 ml. Caranya gimana, takut sayang kan, ya kan kalian kocok aja dua, dua telur. Karena satu telur itu nggak nyampe 100 ml pasti, nggak nyampe. Paling besar 70, maka kalian masih perlu 30 ml. Itu kalian kocok aja dua telur, terus baru kalian timbang. Nah, di video yang nanti akan ditampilkan, per, uh, kalian boleh catat sih, nggak apa-apa. Boleh catat yang versi modifikasi aku ya. Hmm... Kalau di sini kan ada 70 gram butter, ada 50 ml vegetable oil. Vegetable oil itu minyak sayur biasa, merah apa aja nggak masalah. Sebenarnya lemak, ini jadi aku pakai dua jenis lemak ya. Di sini tuh gunanya cuman buat ngelihat kelembapan si roti itu aja. Tapi di resep nanti yang ditampilkan di video, itu aku cuman, aku pakai full. Ini kan lemaknya kan total 120 gram ya kalau di total. 10 gram, tapi di video nanti aku cuma pakai 100 gram full butter. Seperti itu. Nah, sebelum sebelum masuk video aku jelasin ini step by step dulu ya. Kayak pertama pertama nih ya, insting kamu, insting ini tuh harus kamu latih. Insting ini harus kamu latih. Ketika kamu melihat resep, kamu harus bisa otomatis membagi dari sekian banyak ingredients ini, mana yang dry, mana yang wet mana yang dry ingredients, mana yang wet ingredients, mana yang bentuknya lemak, ya itu perlu kamu itu naluri dasarnya itu harus seperti itu, itu untuk mempermudah kamu baking dan dengan begitu kamu akan lebih cepat menghafal resep dan proses mixingnya juga akan lebih kamu nggak akan menemukan error lah apa segala macam gitu nggak ada dry, wet, fat yang dry mana, yang wet mana, yang fat mana, silahkan kamu breakdown sendiri di kertas coretanmu, di, di di buku catatanmu, silahkan. Yang kedua, dry ingredientsnya itu kamu taruh aja langsung semua di bowl. Dan jangan lupa, aku bilang tadi apa di sesi cookies, kalau mau baking apa-apa, terigunya mesti diapain. Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Ada yang ingat? Diayak, betul. Mesti diayak. Gak apa-apa diayak. Diayak aja, semuanya diayak. Terus taruh di bowl tadi. Nah, di video ini nanti kalian akan lihat. Sambil eh, sebelum dua dua eh, teaspoon ragi, jadinya berapa gram kak? Tuh teaspoon ya? Tuh teaspoon. Bentar ya, aku cek dulu biar nggak salah. Conversion. Kalau teaspoon aku selalu hmm, Jadi kalau 2 sendok makan ya, 2 sendok makan itu jadi, jadi 15 gram. Eh, nggak nyampe deh sorry. Jadi 10 gram. Berarti satu paket tuh. Satu paket. Eh, nggak deh sorry salah lihat ya. Jadi 7-8 gram. Nggak nyampe satu paket itu. Nggak nyampe satu paket kan. Satu paket Fermifan itu berarti 11 gram. Aku ingat. Itu 11 gram. Nggak nyampe. Satu paket. Nah, uh, nanti di video kalian lihat... Uh, Bahkan sebelum air dan telur aku tuang, itu mixer udah aku putar. Biasakan kalau kamu, mau nua, kalau kamu mau nuang bahan basah ke bahan kering, seperti di roti, seperti di roti kan dari bahan basah ke bahan kering ya. Kalau kue atau cookies kan dari bahan basah. Bahan basah, di bahan kering ke bahan basah gitu. Kalau cookies sama cake, kayak gitu, itu kamu kamu aduk dulu bahan keringnya. Tuh, itu sedikit banyak dia bakal bikin air pocket pockets udara gitu di situ. Nah terus kali kamu taruh, yang pertama itu telur. Sorry, ya ini kan white ingredients. Yang pertama telur dulu kamu pakai, kamu taruh semuanya 100 ml. Kamu taruh telur, setelah telur baru pelan-pelan. Jangan semua pelan-pelan air. Aduh, si airnya itu harus pelan-pelan kenapa? Karena ada kemungkinan kamu tidak butuh seluruh airnya. Dari 180 ml air itu kalian terkadang tergantung suhu, tergantung kelembapan kalian hanya butuh 120 sampai 150 ml. Tapi lagi-lagi lihat keadaan adonannya. Kamu tuang air itu sampai krumbled-krumbled itu terbentuk. Maksudnya kalau misalkan adonannya udah mulai menggumpal dan bisa diadon, kalian berhenti dulu masukin si airnya biarin aja dulu itu teradon 2 3 menit sampai hampir sampai menuju kalis gitu ya. Sampai menuju kalis baru kalian masukin garam. Ada yang tahu nggak kenapa masukin garamnya setelah setelah adonannya terbentuk? <tuk> Pinter, Nisa. Terima kasih untuk jawaban jawabannya menyenangkan. Ragi enggak temenan sama garam. Ya, untuk jenis roti-roti roti seperti ini, kenapa garamnya itu selalu belakangan dibanding tadi tuh yang tadi aku udah sempat mention ya. Kenapa yang di flatbread, si capati sama si tortilla itu garamnya boleh dicampur di terigu karena dia nggak pakai ragi. Kalau kamu campur raginya saat itu juga sama garam, kemungkinan raginya mati. Kalau ragi, temenannya itu sama gula, karena gula makanannya ragi ya. Gitu, terus setelah itu, setelah garam baru deh kalian masukin si butter sama si oilnya ini. Setelah semuanya masuk, udah kalian uh, setelah si butter sama oilnya masuk ya udah tinggal kalian tunggu 10-15 menit ke depan sampai adonannya kalis, tapi jangan ditinggal. Kalian harus sering-sering scrap bagian bawah bowl standing mixer kalian atau mixer atau hand mixer kalian supaya semua adonan yang ada di dasar-dasar baskom atau mangkok kalian itu ter, terangkat dan teruleni di situ juga. gitu. Oke, okay, untuk step, mungkin kalian bisa lihat videonya dulu kali ya. Boleh di... itu teman-teman operator mau dibantu ya videonya Di teman-teman operator? Bisa? Oke. Okay. Hai. Selamat datang di video pelatihan untuk membuat Korean Garlic Cheese Bread bersama saya. Violet tahan. Patan ini saya bersama Migas Hulu Jabar, ONWJ, dan Great Edu dalam program Sukses Kembangkan Bisnis Food and Beverage Online akan berbagi kepada teman-teman bagaimana cara membuat Korean Garlic Cheese Bread. Mau tahu apa aja alat dan bahannya serta tips and tricksnya? Yuk langsung simak. Yang pertama-tama kita siapin adalah mixer dulu ya. Aku di sini pakai standing mixer, tapi kalau teman-teman cuman punya hand mixer atau mau di knit pakai tangan juga nggak apa-apa. Oke. Okay. Okay. Kita butuh 250 gram tepung terigu dengan kadar protein yang tinggi Dari resep ini aku pakai kombinasi dua tepung tepung roti dan tepung serbaguna Kita akan butuh 27 gram susu bubuk, boleh yang manis, boleh yang tawar sesuai selera aja. 150 gram gula pasir. Kalian di, di sesi ini aku pakai 2 sendok teh ragi instan. Kalau kalian punya jenis ragi instan yang lainnya juga nggak apa-apa dipakein aja. Dan jangan masukin garam e, untuk ngadon roti itu nggak boleh masukin garam di awal-awal karena itu akan mematikan raginya. Lalu pastiin kalian harus uh, aduk dulu tepung sama bahan lainnya di mixernya. Ini nggak apa apa kok kalau nggak ada air diaduk sedikit nggak apa-apa. Kita udah bisa nyampurin bahan basahnya di sini. Pastiin kalian nyampurinnya satu-satu ya. Karena telur ini mengandung protein, dia akan mengikat bahan kering. Setelah masukin telur, kalian bisa masukin air secara perlahan. Di tahap ini, kalian jemin aja mixernya nggak usah diaduk-aduk karena dia belum menggumpal. Jangan, jangan pernah masukin bahan basah ke bahan kering langsung. Dia akan membuat adonan berantakan, jadi harus bertahap. jangan karena kalian pakai mixer ini, kalian akan kalian tinggal masukin bahan kering bahan basah, terus kalian tinggal begitu aja, itu nggak bisa tetap resep itu kan hanya sebagai apa ya, panduan bagaimana produk jadinya itu sesuai insting yang masak oke ini boleh digedein biar cepet udah mulai setengah kalis kayak gini kalian boleh masukin butter atau margarin sesuai selera. Di sini pilihan lemaknya kalian mau pakai butter, margarin, sebenarnya selera aja sih. Gunanya kan untuk melembapkan adonan. Di sini aku pakai 70 gram butter dan 30 gram margarin. Di proses ini kalian udah bisa langsung tinggal aja sampai ini akan kalis. Tapi tetap sesekali harus dicek karena kalian harus uh, apa ya? Supaya ini nggak lengket di dalam. Jadi kalian harus tetap scrape ke dalam. Adonan roti itu minimal paling paling lambat itu 10 menit dan maksimal 15 menit itu supaya adonan rotinya jadi kalis. Tapi untuk Korean Garlic Cheese Bread, aku lebih prefer untuk rotinya nggak yang begitu lembut, soalnya nggak cocok supaya ketika dia direndam sama butter glaze-nya dia nggak dia nggak nggak lembek. Jadi bisa bisa garing. Nah, nih di, di first proofing kita proofing di bowl ini aja sampai mengembang menjadi dua kali ukurannya atau kurang lebih selama 30 sampai 40 menit tergantung suhu ruangan rumah teman-teman di waktu 30 sampai 40 menit itu kalian lihat adonannya kalau memang udah mengembang dua kali lipat dari ukuran semula kalian udah bisa kempeskan ya tunggu saja Nah teman-teman setelah 30 sampai 40 menit adonannya akan mengembang dua kali lipat seperti ini. Nah teman-teman kan nggak semuanya punya meja logam buat ngulenin roti ya. Jadi eh, triknya supaya teman-teman nggak -teman ngotorin meja kayu atau kaca kalian, teman-teman bisa eh, punya plastik wrap, teman-teman gelar di meja ditempelin itu akan jadi alas teman-teman buat ngulenin rotinya bisa teman-teman buletin kayak gini masukin aja seperti ini tekniknya teman-teman bulat bulatkan lagi di permukaan nah di proses ini teman-teman boleh potong pertama potongnya setengah dulu kalau teman-teman punya scrap lebih baik pakai scrap daripada pakai pisau terus potong lagi setengahnya boleh dibulatin dulu ukuran rotinya 65 gram untuk ukuran sedang harus precise ya nggak boleh lebih nggak boleh kurang nah boleh teman-teman lihat perhatikan kalau misalnya sudah ditimbang Teman-teman lebarin, teman-teman buletin, terus dimasukin ke dalam sini kayak gini Ya jangan lupa kunci bawahnya dan teman-teman rounding Roundingnya adalah teman-teman lihat, kelihatan nggak kayak gini Ya, Teman-teman taruh di telapak tangan teman-teman Terus pakai jari, dua jari ini, jari tengah sama jari manis di sebelah sini dan telunjuk di sebelah sini teman-teman taruh sini terus teman-teman tekan dan teman-teman teman-teman putar putar terus sampai teman-teman lihat permukaan rotinya itu halus dan jangan lupa bawahnya dikunci seperti ini nah jadinya seperti ini -nya, kita butuh 200 gram cream cheese Selera ya cream cheese-nya mau pakai yang jenis apa Kalau aku lebih suka pakai mascarpone karena dia lebih manis Cuman nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai cream cheese biasa Terus lebih manis tinggal tambahin gula aja Kalian aduk ini sampai gulanya tercampur rata Susunya tercampur rata sampai kalian punya konsistensi yang seperti ini Dia creamy tapi nggak begitu cair, creamy seperti ini Gitu, cukup Oke, setelah ini kita buat butter glaze nya Nah, sekarang kita mau bikin butter glaze nya Di sini sekarang udah ada Butter cair yang sebelumnya udah saya timbang sebanyak 150 gram Terserah sih kalau pilihan ini kalian bisa pakai mentega tawar atau mau yang full butter nggak apa-apa 20 gram susu kental manis satu butir telur 8 siung bawang putih kalau nggak suka bawang putih kalian bisa kurangin jadi 6 atau 5 ada parsley kering, kalian gak suka parsley kering, kalian boleh beli yang segar, kalian cincang sendiri, dan garam Garamnya ini selera aja, karena cream cheese-nya manis, kalau kalian mau glaze-nya lebih asin, silahkan potong setengah dulu jangan sampai putus diputar dipotong setengah lagi dan kalau teman-teman udah nyaman dengan 4 bagian kayak gini nggak apa-apa tapi biasanya kan memang 8 ya potongannya stepnya harus ini dulu dicelup supaya seluruh permukaan roti itu terbalut dengan butter karena kalau kita dulu kalau kita masukin cream cheese-nya dulu, pasti bakal berantakan oke, okay. setelah semuanya di assembly, kita bisa langsung masukin ke oven jangan lupa kalau mau baking sesuatu, oven itu harus selalu sudah panas nah, aku baking ini di suhu 120 derajat yuk yep. Ma, Violeta tadi kayaknya ada pertanyaan juga yang pop-up di chat. Mungkin nanti boleh dicek dulu. Oke, okay. mungkin tanya jawabnya bisa, bisa nanti. Nanti nggak apa-apa ya? Oh, oke, okay, oke. Okay. Tadi oh, mungkin uh, terkemis ya di video tadi. Nah, um, setelah kalian boleh di next, Mbak. Setelah kalian, nah ini mohon maaf ya karena... Uh, aku tidak memfoto, salahku. Aku tidak memfoto proses setelah setelah memproses memfoto proses keseluruhan. Aku bikin bikin resep tadi, ya. Aku akan bahas di mana uh, setelah kalian ulen itu, kalian kan melalui proses namanya first fermentation. Ingat, tadi setelah mixing kalian melalui proses first fermentation aku harap tadi 10 10 langkah penting untuk untuk baking roti itu kalian catat ya. Ya kan? Setelah diuleni itu sel, setelah di mixing kalian kan harus uh, fermentasi awal ya. Nah. nah uh, ini disclaimer aja yang aku ambil sebenarnya gambar dari Google dari Google figures-nya itu aku ambil dari Google karena aku enggak foto proses yang aku lalui sendiri. Nah, first fermentation itu kamu kamu lakukan di bowl yang sama aja. Kamu enggak perlu oles minyak, kamu enggak perlu ngapa-ngapain. Karena first fermentation itu nanti akan bikin rotinya itu enggak lengket. Jadi mau kamu uh, ngulen di situ apa segala macam kalau nanti dia udah ngembang dia akan nggak, dia nggak akan lengket ya. Tampilannya tuh halus seperti ini. Nah, di video tadi, di video tadi aku tuh kalau kalian mau ngecek bagaimana sih sebuah adonan roti itu benar udah kalis atau belum. Yang paling gampang itu caranya adalah setelah 7 sampai 15 menit kamu ulen. 7 sampai 12 menit dulu deh. Di di di angka waktu 7 sampai 12 menit kamu boleh ambil secuil adonannya. Terus kamu rasain. lembabnya gimana? Uh, teksturnya gimana? Once, once ya, once ketika itu udah berbentuk setengah, udah berbentuk padat lah, bukan bukan padat benda padat ya, setengah padat deh. Ibaratnya kalau dibentuk skulpt, dibentuk skulptur tuh dia udah bisa. Dan di tangan kalian udah nggak begitu lengket, udah nggak lengket itu kalian udah bisa hentikan proses uh, ulennya. Atau kalau kalian mau 15 menit di di full kan juga nggak apa apa. Yang penting ketik tandanya itu seperti ini. Dia sudah halus permukaannya, dia tidak lengket di tangan dan ketika kamu cabut, ketika kamu cabut hook dari si mixer itu, maka tidak tidak terlalu banyak eh, adonan nempel. Jadi emang udah benar-benar hal, udah benar-benar licin dan udah bisa di, udah bisa kamu pegang-pegang lah. Kamu pegang-pegang begini aja tuh udah nggak ada yang nempel di tangan. Nah itu udah selesai. Setelah itu, kamu boleh sedikit kamu pre-shape di bowl, maksudnya supaya bentuknya jangan sampai bentuknya nggak beraturan. Jadi, biar bulat bagus aja gitu. Setelah itu, kamu tutup bowlnya pakai plastik wrap ini. Kalau enggak ada juga, enggak apa-apa, kamu pakai, kamu pakai itu aja. Kamu pakai eh, handuk, handuk yang agak basah atau handuk apa ya istilahnya, handuk yang rada-rada anget gitu deh. Kenapa? udah udah ngerti kan ya? Apa namanya? Eee, apa? Tadi apa sih? Sampai mana lupa deh. Sorry, sampai anduk ya. Mungkin ada yang tahu nggak kenapa pakaian anduknya agak hangat? Supaya menjaga suhunya tetap hangat. Kalau semakin hangat suhunya itu, maka si si bakterinya ini akan semakin semakin apa namanya? Semakin semakin cepat untuk berfermentasi. Jadi, pernah nggak bertanya-tanya, ini pakai ragi, kok ragi bisa sih bikin roti mengembang? Gimana caranya ya? Si raginya ngapain? Dia berlipat ganda kah atau gimana? Adik, pernah bertanya-tanya seperti itu? Jadi, prosesnya adalah gini. Karena tadi ada gula kan? Ragi itu adalah makanannya gula itu adalah makanannya ragi. Ya. E, makanannya, makanan isi ragi. Kemudian, ketika dia proses fermentasi awal, itu si ragi ini akan mengeluarkan gas. Gasnya itu berupa karbon dioksida, itu yang bikin adonan kamu ngembang. Sebenarnya, roti kita itu dikentutin sama si ragi, tapi ya nggak apa-apa lah, seperti itu. Nah, once once dia, setelah dia 30-40 menit, kamu fermentasikan atau... Kalau suhu ruangan kamu itu lebih hangat, nggak nyampe 30 menit itu sudah bisa double in size. Double in size itu maksudnya si adonannya itu udah mengembang dua kali lipat dari ukuran semula. Kalau suhu ruangan kamu hangat itu kurang dari 30 menit juga udah bisa. Ya, Kalau misalkan semakin dingin itu lebih dari 40 menit juga bisa. Jadi memang suhu itu sangat penting kan. Itulah pentingnya suhu dalam proses baking, baking roti itu seperti itu gitu. Nah, setelah 30-40 men, menit atau di antaranya adonan kamu sudah mengembang jadi dua, jadi double in size, jadi dua kali lipat, kamu kempiskan dengan cara ditonjok seperti ini. Nanti setelah itu kamu boleh sedikit reshaping lagi jadi bola besar, baru kemudian kamu potong-potong adonannya, terserah mau pakai pisau atau mau pakai scraper, dan kamu timbang sesuai yang kamu mau. Di resep tadi itu aku pakai yang ukurannya rada kecil ya, 65 gram, sesuai resep aja yang aku kasih. Tapi Korean garlic cheese bread itu kan biasanya bentuknya enggak kecil-kecil ya, dia agak besar. Kamu boleh timbang 100 gram, 100 gram. Dari situ kamu bisa uh, tipis-tipiskan sedikit, terus kamu sedikit kamu apa namanya? Kamu putar ke kamu putar ke dalam gini, terus yang di bagian bawahnya itu kamu masukkan lagi ke dalam, terus kamu cubit-cubit, istilahnya kamu kuncilah bagian bawahnya. Setelah itu kamu baru uh, proses uh, baru kamu round kamu bulat bulatkan dan disebut proses rounding di di terserah mau di talenan ke, mau di meja working surface kamu kayak atau di tangan juga nggak apa apa. Kalau hack aku sih ya aku akan cari piring yang agak datar piring ceper supaya uh, aku bisa proses rounding di situ. Rounding lah adonan yang kecil-kecil dan sudah ditimbang itu menjadi mulus dan halus. Kalau roundingnya benar pasti rotinya jadinya bagus secara penampilan ya. Enak sih tetap, tapi masalahnya penampilan doang. Setelah itu kalian kasih jarak di loyangnya. Di loyang setelah rounding itu kalian taruh di loyang sekitar ada jarak lah 6 sampai 10 senti per adonan, terus kamu tutup lagi untuk final proofing tadi. Once final proofing udah selesai 20 sampai 30 menit nih final proofing biasanya 20 sampai 30 menit aja. Patokannya sama, kalau ukurannya sudah double in size, baru kamu masukin ke oven. Sebelum kamu masukin oven, tadi aku udah pernah bilang kan, pastikan oven kamu itu harus selalu panas untuk bakar roti. Nih, nih, nih kamu nanya nih ya. Tadi oven kalau untuk bakar roti itu untuk 180 200 derajat dan nggak perlu lama-lama. Ingat kenapa aku ngasih jaraknya 5-10 senti? Karena setelah final proofing yang bikin si adonan roti itu tambah ngembang dua kali lipat. Kena panas nanti di oven itu nanti si roti itu akan ngembang lagi. Jadi pastikan kamu kasih jarak seperti itu. Nah oke okay. lanjut Kak boleh. Nah kalau misalkannya rotinya udah benar nih. Karena sebenarnya di pelatihan tentang korean garlic cheese bread ini yang perlu kalian perhatikan itu sebenarnya cuman si roti. Kalau rotinya enak, rotinya benar, permasalahan final assembly-nya mau dicelup sama si, mau dicelup butter kek, mau mau dikasihin cream cheese kek, atau kamu tambahin apa-apa lagi itu sebenarnya doesn't matter ya. Ini tidak perlu teknik dan metode khusus, kamu nggak perlu skill khusus kayak gini, kamu hanya perlu hati-hati dan teliti aja. Tapi kalau baking bread itu kalian perlu dilatih, ya. Jadi yang yang apa namanya yang jadi fokus di resep ini sebenarnya pertama adalah basic breadnya dulu. Kalau once basic bread nya kamu udah bisa mau mau kamu nggak jadiin korean garlic chisura really juga nggak masalah kayak gitu. Jadi uh, sesi yang ini tuh um, makanya sebentar banget. Aku aku taruh di paling akhir. Ya. Nah, 180 200 derajat itu sekitar 10 12 menit aja atau sampai kamu dapat warna kecoklatan yang kamu mau. Sebenarnya yang aku yang tidak tertampilkan yang tidak tertampilkan juga di video itu adalah kalau kalian mau baking bread itu tadi, kalian bisa semprot dengan susu cair. Literally susu cair Ultra ke, Indomie ke, kamu taruh aja di di semprotan ya. Semprotan kamu semprot aja sebelum baking. Gunanya apa? Uh, sebenarnya itu hanya membantu proses browningnya aja sih. Jadi ketika dia kena panas, dia coklatnya bagus. Atau kuning telur juga boleh, tapi aku pribadi lebih suka pakai susu. Karena kalau kuning telur jadi apa ya. Jadi aneh sih kalau menurut aku. Uh, preferensi lah, aku tidak suka seperti itu. Nah, kemudian uh, setelah itu ya udah. Kalau mau misalnya kamu mau jadiin Korean garlic cheese bread, aku tidak merekomendasikan dari oven langsung kamu scores kayak gitu. Aku lebih suka kamu tunggu dingin dulu secara seluruhnya, atau kalau aku pribadi, aku akan... aku kan diemin semalaman karena Korean garlic cheese bread itu kan sebenarnya jenis roti itu baget kan, bukan roti, bukan roti-roti roti lembut seperti itu gitu. Jadi itu preferensi. Nah, kalau orang Indonesia biasanya rotinya suka senangnya yang lembut-lembut, yang kalau misalkan rotinya lembut itu kalau misalkannya dia kamu celup di butter glaze itu malah semakin berat kan akan susah keringnya lagi di oven ketika baking kedua nah butter glazenya di sini udah ada resepnya kalian bisa capture kalian bisa kalian bisa tulis butter or margarin mentega tawar really really terserah kalau kalian mau pakai Versi sehatnya mau fully olive oil juga silahkan, tapi buat apa, bukan bukan garlic cheese bread dong ya kan. Terus uh, uh, tambahin satu telur, garlicnya itu preferensi, kalau aku aku suka garlic, jadi garlic itu aku bisa 8-10. Kalau kalian enggak suka kurangin aja, 5-6 terserah bebas, terus 20 gram madu atau susu kental manis. Kalau kalian suka lebih manis dan lebih malt, malt gitu sensasinya, kalian boleh tambahin sama-sama nih. Kamu mau pakai honey, eh sorry, kamu mau pakai madu boleh, tambahin condensed milk juga boleh. Tapi tambahin 10 gram aja ya. Parsley kering, kalau kalian nggak suka parsley kering, silahkan beli yang seger, kalian cincang sendiri dan pakai garam, tetap harus tambahin garamnya, gitu. Nah untuk cream cheese nya, cream cheese nya itu bebas kalian yang mau kayak gimana mereknya. Tapi aku lebih saranin plain karena kalau plain kalian gampang adjust rasanya. Kalau di video tadi aku pakai mascarpone. Karena mascarpone itu jauh lebih rani dan jauh lebih sweet. Itu preferensi ya. Lagi-lagi itu preferensi. Sama aja. Di kalau di video tadi aku enggak aku enggak ada nambahin krim atau susu kan. Karena mascarpone itu udah lebih encer Dasarnya dibanding Cream cheese biasa Kalau cream cheese biasa mungkin masih perlu ya. Kalau aku belum Jarang sih pakai cream cheese Aku biasanya kalaupun pakai cream cheese Aku biasanya pakai pakai susu biasa Aku enggak tambahin milk Enggak tambahin krim lagi Ini atau ya Bukan bukan 40 krim plus 20 milk Atau kalau mau pakai cream 40 mili Kalau mau pakai susu 20 ya Seperti itu Ini di sini pun adjustment kalian tuh bebas. Kalian di sini bisa berkreasi. Butterglass-nya kamu tambahin apa, kamu tambahin keju lagi boleh. Cream cheese-nya kamu tambahin apa. Kamu nggak mau pakai gula, kamu mau bikin gurih, kamu mau bikin asam, bebas. Silakan. Cara metodenya juga tadi udah ditampilin ya di video. Kalian tinggal mix aja. Cream cheese-nya kalian taruh piping bag supaya nyemprot ke dalam sela-sela rotinya tadi tuh gampang. Next. Nah intinya Korean garlic Cheese Bread itu punya tiga aspek ya, punya tiga komponen, bikin roti, bikin butter glaze dan bikin cream cheese. Tiga aspek ini tinggal kalian susun. Si rotinya udah ada ya udah kamu kamu potong ya, kamu scores, kamu potong jadi delapan angle, delapan sudut. Kalau mau empat sudut juga nggak apa-apa sih sebenarnya bebas ya. Tapi Ya kalau di foto-foto kan delapan, kalau mau ngikutin yang ada di foto-foto ya kamu uh, potong aja delapan. Tapi jangan sampai putus ya, nggak jadi roti dong nanti. Terus kalian celup dulu, aku lihat sih beberapa orang diisi keju dulu ya. Tapi kalau aku pribadi, kalau aku isi keju dulu dan keju aku itu mas korpon yang lebih cair, pas aku celup. Ke bawah itu pasti berantakan. Jadi, aku pasti, aku celup dulu ke butter glaze. Aku benar-benar pastiin rongga-rongganya itu benar-benar uh, kena juga sama si butternya itu. Kemudian, baru aku buka lagi blooming bloomingannya, skor apa potongannya itu terus baru aku semprot mascarpone atau cream cheese. Kayak gitu. Nah biasanya kalau aku setelah aku taruhin seperti aku taruhin cream cheese itu biasanya aku pakaiin parsley lagi di atasnya. Nah kalian mau pakaiin apa lagi atasnya itu benar-benar kalian silakanlah get kreatif di situ. Nah kemudian kalian pasang lagi oven kalian di 150 derajat dan panggang lagi 20 sampai 25 menit. Sebenarnya nggak nyampe 20 menit juga nggak apa-apa sih. Sekedar kamu Ngeringin dan matangin si adonan butterblast karena ada telur kan. Tapi kalau aku, aku lebih suka Korean garlic cheesecake itu yang benar-benar kering. Jadi waktu aku itu 20-25 menit. Setelah itu kalian bisa nikmatin. itu Yang penting rotinya dulu yang benar. Ya. Next. Yep. Sudah. sudah. Sudah, sudah, sudah, sudah selesai. Kalau gitu aku mulai jawabin. Ini aja ya, Kak Zahra, jawabin apa? Pertanyaan. Mana nih? Iya, silakan Mbak. Ada beberapa pertanyaan, kayaknya. Iya, ada satu, dua, tiga. Yang pertama, tanya Kak. Terkadang di resep ada adonan yang garamnya ditaruh bareng dengan ragi, tapi ditempatin agak jauhan. Ragi di kanan, garam di kiri. Pertanyaannya ragi itu tidak berteman dengan garam karena garam mematikan ragi atau memperlambat kerja ragi. Nah kalau garam itu sebenarnya uh, gini efek dia mematikan atau memperlambat ragi itu sebenarnya tergantung dengan aspek lainnya seperti kayak suhu tadi seperti suhu dan panas eh suhu panas itu suhu ya suhu dan berapa banyak sih uh, apa, uh, berapa banyak gerak yang kita yang kita taruh di yang kita taruh di si adonannya gitu kalau misalkannya kamu punya kalau misalkannya kamu bikin roti seperti itu dan di resep dikatakan bahwa garam itu ditaruhnya setelah diulen dan Even artisan artisan bread aja itu bikinnya seperti itu. Ulen aja dulu ragi, telur, eh sorry, ragi, tepung sama air. Setelah setengah kalis baru ditambahin garam. Karena garam itu mempengaruhi suhu, karena dia mempengaruhi suhu dan struktur dari si e, si roti. Kalau ditanyanya itu mematikan ragi atau memperlambat kerja ragi, keduanya tergantung kita ngapain lagi ke si adonannya itu memperlambat kerja ragi ya jelas karena pasti beberapa ragi itu akan mati kan ada yang selamat ada yang enggak lah ibaratnya gitu nah kalau misalkan struktur adonan itu udah di, di udah diubah-ubah sama garam maka eh, kita fokusnya ke hasil finalnya aja ya. kalau raginya mati maka fermentasi pun juga tidak akan tidak akan apa namanya tidak akan terjadi maka kalau fermentasinya enggak terjadi rotinya gimana Enggak ngembang gitu ya oke okay. nah, tadi oven doang suhu berapa tadi 180 sampai 200 ya 10 sampai 12 menit atau kalau misalkan kamu merasa rotinya belum secoklat yang kamu mau lanjutin Kak tanya lagi menguleni pakai stand mixer antara 7 sampai 15 menit standing mixer ya 7 sampai 12 menit lah ya mungkin bisa lebih lama dari 15 menit kalau kekuatan mixer yang tidak cukup kuat jelas bisa setengah jam kali kalau misalkannya mixernya nggak kuat tapi kalau udah tahu mixer nggak kuat mending kamu pindahin ke tangan karena tenaga tangan jauh lebih kuat itu terus yang kedua yang terakhir kak kalau buat dijual packaging recommend apa hmm kalau ini aku bicara sebagai customer aja ya aku belum pernah jual korean garlic cheese bread tapi aku sebagai customer kalau aku mau beli Korean Garlic Cheese Bread, aku lebih prefer yang penjualnya itu jual satuan, tapi di tapi satuannya itu dia udah kayak dia udah semi box lah. Terserah mau atasnya mau dia taruh box, mau taruh mau fully box yang atasnya tutup kardus juga atau cuman sekedar plate uh, paper paper plating terus dia dia masukin plastik lagi. Aku lebih prefer kayak gitu. Karena Pokoknya ada unsur paper dan boxnya. Karena itu bukan jenis roti yang bisa kamu keluarin dari plastik, kamu pegang-pegang makannya, itu akan berantakan. Aku pilih packaging yang memang bisa sekalian aku uh, taruh, uh, aku jadikan wadah. Kalau menurut aku itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Berapa lama lagi sih, Kak Zara? Kita masih ada tiga menit lagi, Kak okay. Violeta. Ini oh. kayaknya masih di satu pertanyaan nih di hmm. chat. Iya, iya, iya, Mau tanya Kak, kalau ada teknik bikin doti tanpa ulen kayak di Youtube itu kenapa bisa lebih lembut ya Kak artinya? Karena waktu fermentasinya dan waktu restingnya, proofingnya lebih lama. Yang bikin lembut itu itu, kenapa lembut? Karena tidak ada gluten, karena tidak banyak gluten yang terbentuk. Tadi aku udah jelasin ya, gluten itu terbentuk dari interaksi air dan protein yang ada di tepung. Semakin kamu semakin kamu ulen adonan itu, semakin kuat gluten yang terbentuk. Kamu resting, makin kuat lagi strukturnya. Eh, enggak, sorry. Kamu enggak resting, makin kuat lagi strukturnya. Semakin sering kamu resting adonan itu, maka semakin lembut. Karena glutennya rileks seperti itu. Terjawab sudah, teman-teman? Oke, okay. kayaknya semua pertanyaannya udah terjawab nih Kak Violeta. Uh, waktu kita juga oh. sudah habis. <laughs> Oke, okay. uh, teman-teman semuanya terima kasih banyak hari ini sudah ikut uh, rangkaian acara pertama dari acara sukses kembangkan bisnis F&B online. Uh, semoga materi yang di-sharing oleh Mbak Violeta ini bermanfaat ya untuk teman-teman semua oh, uh, kami, dari Great ya teman -teman. Juga, kami dari Great Edu juga mau berterima kasih ke Mbak Violeta sudah menyempatkan waktu Dan sudah mau sharing-sharing hari ini Sangat insightful Mbak Terima kasih Semoga <laughs> yeah. teman-teman suka materinya ya Thank you Mbak Violeta Teman-teman uh, mau mengingatkan sekali lagi Uh, kemarin kita sempat tentang benefit yang didapat kalau misalnya teman-teman ikut uh, acara ini dari rangkaian pertama hingga terakhir. Uh, maka diharapkan untuk ikut sampai terakhir ya teman-teman karena nanti benefit hanya bisa diklaim ketika teman-teman mengikuti semua rangkaian acaranya. Uh, kemudian kita juga mau mengingatkan lagi kalau di akhir acara nanti Uh, kita ada reward untuk teman-teman yang nanti bisa mengupload hasil kuenya dengan kualitas foto yang keren dan caption yang keren itu akan kita berikan hadiah uh, saldo OVO sebesar 100000 untuk 4 orang uh, terbaik ya. Nah teman-teman uh, besok kelas akan dimulai jam 10. Info lebih lanjut akan kami sampaikan via WhatsApp. Ada pertanyaan silakan uh, di chat melalui WhatsApp saja ya. Uh, saya Fitra Xiaomi Azhara dari Great Edu. Undur diri uh, sampai ketemu di hari ketiga nanti sampai ya. Untuk besok ada Kanovi yang akan nemenin teman-teman semua. Uh, baik, selamat sore dan selamat beraktivitas. Terima kasih Bu Violet dan teman-teman. Sampai you. jumpa. Thank you, thank you teman-teman ya. Terima kasih. Live-nya gimana nih?